Suasana malam di Kota Tasik ya, seperti inilah suasana malam Kota Tasik. Kalau enggak uh, turun hujan, orang-orang pada keluar ya, ada yang pulang kantor, pulang kerja gitu ya, ada yang uh, hangout. Kali ini saya sama keluarga ya. Ada di sebuah street food, ya. Di hoki, ya, mau menikmati makanan khas orang. Dimsum tuh makanan mana sih? Cina, apa Jepang, Korea? Huh? Ya pokoknya dimsum aja ya, pada kena yang namanya dimsum. Dimsum, makanan khas orang-orang yang lapar. Yang lapar. Olang -olang. <laughs> makanan orang-orang lapar, jadi ya, nyarinya, nah ini praktis, ya karena cepet disajikannya. Nunggu penyajian, kita sudah standby di sini, sambil menikmati suasana kota Tasik di malam hari. Yuhu. Nah, sudah ada ini, sudah ada, oke, oke, Pak. Itu aja, Wak. Ada somai, lumpia udang, nori. Terus, apa itu? Uh, siomai, siomai, uh, siomai ini dua ya, norinya dua: lumpia goreng, lumpia kukus. Oke. Kita makan dulu, teman-teman, ya sambil menikmati suasana Kota Tasik di malam hari. Ayo kak, siap, bergerak. Kita bergeril ya. Kita eksekusi. Aduh ini nori. Aduh di mana ini? Tuh nori, nori, nori. Ini kan susah banget kak. Hmm? Saya pilih ini aja deh, somai. Aduh, ayo. Hmm. Aong. Um. Enak. yummy mui. Bentar aja Ayo yang waktu ke Tasik Kita nikmati food on the street ya Banyak sekali makanan pilihan Yang tersaji dari mulai pukul 5 sore Kalau cuacanya kayak gini nih kemarau kayak gini Paling enak hunting Oke terima kasih yang sudah nonton Selamat menikmati dimsum hoki khas Tasik. Yudada.